Bulan Ramadan salah, bekerja berkecil ya ini si orang tai, gitu. Hi, jam setengah itu hei mam hei jam jam itu mam apa lo? rauh, oke okay. jambi itu lo siapa okay. nih? No, percaya percaya, kan dila, no, hey, mam tangi jambi itu hey lo nang okay. tangi, RCR, RCR, kono iya, yang tangi banyak no, Tangi. Tangi. Wani ketoy kerodok sambet temen iki mampir lek turu ya opo Bismillahirrahmanirrahim. Tangi, tangi, tangi. Tangi. Duh. Oh. Jambiro, jelon, jame. Jambi ro telo na kacame, jambi tu lo san, Susah karpet diro ngo jo pemo urat mati toyo ngo noera, turusi iyon, turumu jambi ro mampengi, cakugan yang ngelero mo makane to, la karpe turu, dongo, dongo disek, penrang lintar lintur oyo ngo no mang, oyo kala demit, cecel mo data akugah ke nomang doyo ngo ge kerne kayangan suro Kayangan Suroloyo itu kenapa? Kayangan Suroloyo ini ono manggone petoro guru, goni porodio, gini Kayangan Suroloyo. Mulane, mulane, mulane, mulane to mam budoyo jojo itu diuri-uri di rumah tojo mek gurklu yuran turut kafe, warung kopi. Jadi, ini bawalik, gitu. ini biar wae yang loh, iya toh, ini saya kaya bawalik, tapi ndak terus syukur gaes, syukur tok berarti kapek gue nek jaman biar gaes tuntunan, ini sudah tuntunan tuntunan yang suruh nego iya, ngono loh, jadi oh cuma hiburan si ndaene, terus dagelan ya sopo, iya ora ora allah yang nunggu iya, jadi mana. jadi sampe lekas, gaes, jer- guys sampai sampe Ikututi pahami tenahanan nanti cuma separo-separo terus nih ndak mas wih mu yo kape kudu paham kaya surolo yo yo pole wih kutu ni belajar saya nggak nggak piye maksute yo pole nggak nggak nggak kutu tisina oni nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak wih kabeh kabeh kaya aku tak ning ada acara wih gus kabeh wih Mas ya. Kielu malam mulai. Kene karo Gus Imam kan bersih iki sik lho. aku ning omah de tanggungan lho. Aku rung makani sawi barang. Nang kene wae lho, batur Imam batur Imam. Yo, oh. Sik. Hur, hur. Hur. Wah. Mam, nyandi wae. Anu nah ini apa ngendok nah, bareng ting. Har hur har hur ri piye mas kok nyapa malah ngetutne aku wae prayuning kono ngewangi pul aku kan perhatian ya awakmu Pie ora ora hone marah-marah Nesu-nesu su eh eh Gua harap neng di lo Harap mulai Nya apa mulai? Duh, Om, orang-orang mulai <laughs> Tapi kan ga ada bojo Aku ini karena kesel lho, Mam Aku ngantuk, ribadku karipan urung turu Tak terus turunnya, Om ya? Loh, aku nyapo malah ngetuk nih, aku wajah pernah wangi ngomong ini wah, aku jalan cek kono. tapi aku, like, aku mulai aku orang tua aku kalau mau ngobrol eh, mam jari negosi mam daripada gue mokel. Karwan hotel ya lo Wong salah ngejak mokal main tuku kopi. Kasihanil lambung nanti pecah. Walah. Oh Tapi gue aku mulai senangi uang tua aku. Panca nih anak ini bantu uang tua ek lu mau. Jari ini Gus Imam. Ridhaullah Allah Ivi Ridol walida ini. Ridho Allah tergantung pada Ridho orang tua. Wei lu. Tadi lek gue ngewang ibumu pahalamu ditambah ditambah ditambah. Hmm, Mam. Ma oh, alah. Gusto tak bayari. Yang ngejak ngopi. Yola, noh. Yo. Ya Allah, amun Yuri antara kuda oleh Imam. Afatiga. Siapa ini di rumah? Siapa ini? Siapa ini? Siapa ini? Siapa ini? ini? Siapa ini? Siapa ini? Siapa ini? ini? Aduh ngaplok -ngap, yuk. Ini wes kas Mas mas, kamu orang Pak Wito. Wito, Pak Wito, Wito kambil eh? sopo buta. betul walah sing anak yang bintang adek keplaknya pas ngajibnya pikir itu udu-uduk wajah ini niat duduknya pun niat duduknya Sing mbak Ayu nih kuih lho walah isti do. Nah, ya kuih lho betul sekarang ini jantung tipis lho no. tepuk mulai kopo ando ya mas, wah malah resik, koyakilo, banyak telur koyak, seng kena angin, jangan malah kimplah kimplah, tenan nih mam, tenan mas, meri pate, belalak belalak koyak, motor sapi, alis mas, wih, nyelirit koyak betul, sebab, hari ini, nyapa malam ini? belah jangan kok tas tabu sandal sehingga gendah lho mam genah mas sumpah demi selerekan istimih duit mam, mam. Apa Imam. Apa dong? Imam. Apa? Astagfirullahaladzim. La Waqbar illallah. Bulan, Ramadan, bulan ambunan, serau agak bersikap deh gue kok pucat tapi nanti pecah-pecah apaan gue? apaan ini guys? kalau hasil rian waw ngapain ini sapi tenggriho buat nonton tenggriho hmm ngapain sapi apa ngopi ngapain ini sapi gosah es tuh buat nonton tenggriho hmm ya jadi nanti orang-orang Ruko awu ngemat kalau ngentot bro, ya wesi ya api ngono kui wesi kui wujud seng apik buktine bocah pucah wong tua iyo ngono kui, tadi so <hesitation> la iso bertahan sampai so ya toh sampai tua woi mesti bangga wong tuamu woi, jadi anak woi woi tuwiso mikul dur mendem seru wono kayak pari pasang nih coba, hmm. jadi. Di sopo, Imam nanti percaya. Oh, ndak enak. Ibu, ih, tukau. Wow, pelayon, Gus. Pelayon yang tahu. Kan, saya rasa, saya pelayon. Terus, itu luar negeri pucat. Pokoknya, ini kok, salam. Oh, nanti sok. Oh, waplah. Kayak ngomong gini. Nanti, dok, udah nana. Botasnya apa? lo emang? Ngapain, Gus? Gua salah. Ini apa? Gua bolos Hmm.. terus terloko, rokokan pucat coba kan jamu Kalo, kale. Kale. coba Kali lori Loh, ceritanya makan sapi Mereka ada ngomah, ngomong, malah rupanya Kau nopi Maksudnya Ternyekinnya kali kuluh Oh, walaah oh, oh, Jadi, cari lori memang bolos ya, ceritanya Tidak ada kancamu, tidak ada yang ini Resik-resik Dewi Tidak ada rupanya sampai pucat Tidak ada yang ini kuduk semaput Sik, tenang ta omong karo pecah beca ngapusy... iki. Dadi ngene lho. Gus. Sik menengo sik. Maksudku iki ini Koe iki awakmu kuwi kene ngapusi aku, ngapusi iki epol. Tapi ora iso ngapusi atimu dhewe, ora iso ngapusi pengeran, jadi, hmm. ya sing ngono kuwi mang oleh-oleh piye? jemblong kali, ya toh jemblong telogo, Ya gini jadi pergerakan sendiri ya. Oke, okay. yo ya makan, yo ya menawi mang, kapek gue ya yo menawi nandur, yo ya bakal panen, menawi sanepan. Jadi paripasane gue laku muelle, yo ya ngunduh muelle, laku muapi ngunduh muapi, menoloh. Jadi tapi yo, saya tak maklumi, ya toh maksudnya gini, ya yo termasuk api awakmu, gini jujur ngono lho. Aja prengas-prengas kuwi. Maksud iki aku tenanan ngono lho. Dadi kudune ya ngono tapi ya terus kok kok nulek-nulekne penggean sing kaya ngono mang. Ngono. Kuwi ya ngono ya jelek ngene iki saejake sing aku nek wong-wong wong keluargamu nang omah seruh piye? Bapak mbokmu seruh terus. Kuwi niatmu nang musala ya to, aji bae rokoan wayah poso. Ngopi. Dicel isine bodo. Nah iya tuh makanya wi Ayo di nulak-nulak ini aja tau ya, memang benar Memang benar, aku yukudunya yang yuk, menunggui Lek kleru, ngakonono kleru Lek kleru, ngakonono kleru aja terus Saka karpet Dewi aja terus malah Ngalih, malah orang Jelas Kau orang ngesak-ngesak nih Dari kancamu yang ngono pucat Resik-resik langgar Dewi malah kok tinggal ngopi kok tinggal rokokan. aku tenang ya cah. bener